Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Jumiti ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang cloud ekonomik dan billing, kiranya kalian menolong kami agar materinya bisa kami pelajari dengan baik dan koneksi internet kami pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ya. Amin. Baik, teman-teman yuk kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan menyalakan kameranya ya. Silahkan teman-teman lihat kamera semuanya. Senyum. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya kalian sudah berkenan hadir di kelas pengganti yang kemarin ya. Udah liburan. Minta tolong jangan lupa presensi. Saya udah rubah ke hari ini. Silahkan teman-teman presensi, bukti kehadiran. Hari ini kita bahas yang modul 2 ya di pertemuan 3 ini. plus Economic and Billing. Topiknya ada... 5. kita akan bicara tentang fundamental of pricing total cost of ownership AWS organization AWS billing and cost management sama AWS technical support ini topik kita 5 ini ya hari ini terus di sini nanti ada materinya juga buat ini ya poin-poin diskusi kita tapi kita hari ini nggak breakout room kemudian ada quiz kecil silahkan dijawab ya Terakhir nanti ada assignment. Assignment-nya nanti seperti ini teman-teman. Teman-teman diminta melakukan aktivitas bisa dengan kelompok bisa sendiri ya. Ini silahkan aja diatur. Kalau sendiri juga boleh maksudnya. Nanti kita akan pakai AWS Pricing Calculator. Nah, apa yang teman-teman hitung nanti silahkan diberi kalimat penjelasan teman-teman dapat apa dari AWS pricing calculator, di screenshot, dikasih penjelasan, upload ke assignment 3 ini. Itu kegiatan kita hari ini. Apakah sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Modul 2 kita tentang Cloud Economic and Billing. Nah, ini ya, Fundamental of Pricing, Total Cost of Ownership, AWS Organization, AWS Billing and Cost Management sama Technical Support. Silahkan, ada yang sudah baca tentang Fundamental of pricing. Di sana ada cerita tentang dasar-dasar yang dijadikan perhitungan untuk pembayaran. Ada beberapa hal yang jadi dasar perhitungan, teman-teman. Kalau teman-teman pakai layanan cloud di AWS. Nah, ini ya. Compute, storage, sama data transfer. Jangan dilupakan tiga hal ini, karena teman-teman kalau pakai... Uh, yang on-premise juga sama, kita butuh compute, storage, sama data transfer. Kalau di AWS, sifat pembayarannya bervariasi, tergantung dari teman-teman pilih produk atau layanan apa. Nah Pastikan untuk teman-teman memverifikasi kecepatan transfer data sebelum pakai layanan AWS. Karena ada ketentuannya di sini, ya kalau outbound gimana, kalau inbound gimana, terus dia sistem charge-nya per gigabyte. Jadi teman-teman mesti perhatikan ini. Tiga hal ini ya. Compute, storage, sama data transfer. Nah, cara bayarnya, dia bisa, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan awal ya. Kalau kita pakai cloud computing, kita akan bayar sesuai dengan yang kita pakai. Jadi kita tahu kita pakainya apa, kemudian bayarnya berapa. Seperti itu ya. Pay for what you use. Lalu, kita juga bisa pesen teman-teman, bisa ngereserve pelayanan dan juga kita bisa bayar lebih murah kalau kita pakainya banyak. Ini yang uh, disampaikan tentang pembayaran. Kalau on premise kan kita pakainya sedikit pun tetap bayarnya harus segitu. Kenapa? Karena servernya kita punya sendiri, kita beli sendiri, uh, kita kelola sendiri, kemudian staff-staffnya juga kita harus sediain. Maka biayanya terus naik gitu ya, seperti ini. Kalau di AWS ini tergantung dari pemakaian kita. Mau kita nyalakan, mau kita stop kapan pun itu bisa kita lakukan. Terus nggak ada kontrak ya ini, nggak lengtem kontrak required. Jadi nggak ada kontraknya. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ketika butuh yang kapasitas atau storage-nya besar, teman-teman gedein boleh langsung. Malah itu dalam hitungan menit. Kalau ternyata mau diperkecil, karena terlalu besar kapasitasnya, teman-teman bisa perkecil itu secara langsung. Jadi ini lebih oke okay untuk yang cloud computing. Kemudian kalau yang bisa di-reserve, contohnya seperti di-e-situ, sama Amazon RDS, dia bisa pakai reserve instant ya, dipesan dulu. Nah, kalau pakai reserve instant ini dia lebih ngehemas sekitar 75%. Bebas, teman-teman mau bayar di muka, AURI ini, atau mau sebagian bayar di muka, sebagian enggak silahkan aja, pakai yang PURI atau teman-teman pakai yang NURI ini bisa dipesan dulu kalau yang dua ini itu bisa ya, bisa diinvest di reserve capacity misalnya teman-teman pakainya lebih banyak maka teman-teman bayarnya lebih sedikit, ini ya sedi pakainya sedikit, bayarnya segini kalau pakainya lebih banyak kita bisa bayar lebih murah lagi seperti itu, jadi pay less by using more. Kayak kita, kalau belanja ya, semakin banyak yang kita belanjain, kuantitinya berarti harga yang kita bayarkan bisa lebih murah. Gitu, kayak harga grosir gitu ya, lebih murah. Semakin banyak pakai, semakin sedikit untuk bayar. Seperti itu, jadi kalau perusahaan lebih besar dan yakin pakai layanan AWS-nya lebih banyak, ya berarti bayarnya bisa lebih murah. Seperti itu, teman-teman, fundamental of pricing. Jadi, dasar-dasar dari pembayarannya. Sampai sini dulu, ada pertanyaankah, teman-teman? Silahkan, kalau ada mau yang ditanyakan. Jadi, terkait pembayaran ya. Nah, ini berita dari AWS, teman-teman. Dia itu sejak 2006 nurunin harga malahan ya sebanyak 75 kali per September 2019. Jadi harganya malah turun ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, karena konsepnya kan semakin banyak yang pakai dia akan bisa kasih harga lebih murah juga. Seperti itu. Lalu ada yang bisa digratisin ya ini. Silakan sign up bisa setahun dapat gratisan dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya ya. Seperti ini ada isi 2 kemudian ada Elastic Block Store, dan sebagainya. Ini ada, teman-teman bisa baca mana yang layanannya bisa teman-teman dapatkan secara gratis di awal. Tapi ini jenis-jenis yang layanan yang tidak kena cas, syarat ketentuan berlaku gitu ya. Layanan AWS. Lalu topik yang kedua, kita kenalan dengan Total Cost of Ownership. Nah, total cost of ownership ini kita lihat lagi perbandingan antara kalau di on premise atau tradisional infrastructure sama di cloud computing. Ya, kita sudah lihat ya di pertemuan yang lalu. Ribet nih ya, peralatannya kita harus sediakan, resource-nya, orang-orangnya yang maintain seperti itu ya, mungkin ada kontrak sama biaya-biaya tambahan. Ini yang di tradisional infrastructure. Tapi kalau di cloud computing dia konsepnya customer bayar untuk yang dipakai aja. Misalnya mau scaling up atau scaling down ini secara mudah bisa dilakukan di cloud computing ini. Jadi lebih memantapkan ini ya info yang teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk cloud computing. Kalau ini kan nggak mungkin ya teman-teman ketika servernya udah ada di kita kita udah pesen kita udah beli mau dikurangin atau dikecilin kapasitasnya nggak bisa karena kan alatnya udah di kita udah kita beli dengan kapasitas yang besar seperti itu jadi rugi kalau misalkan sampai dikurangin itu makan biaya jadi udah banyak yang untuk pindah ke cloud computing nah ini TCO teman-teman TCO itu kalau teman-teman melakukan perkiraan biaya ya kalau pakai cloud computing berapa kira-kira biayanya nah ini TCO total cost of ownership saya mau ngajakin teman-teman untuk pakai ini, untuk pakai AWS Pricing Calculator. Nih saya copyin ya, kita akan coba bareng-bareng. Kalau teman-teman pakai layanan AWS, kira-kira harganya berapa gitu ya? Saya copyin ke chat zoom ya, supaya teman-teman bisa buka. Ini silahkan mau sendiri atau mau dalam kelompok, bebas dibuka aja, itu AWS Pricing Calculator. Buat ngitung perkiraan, kira-kira kalau teman-teman pakai layanan AWS itu, kira-kira biayanya berapa? Gitu ya, harganya berapa? Kalau udah dibandingkan antara yang on-premise sama yang cloud computing, khususnya pakai AWS ini, dia bisa ngehemat sampai 96%. Teman-teman, ini di on-premise segini biayanya untuk server, storage, network, IT, labor, totalnya. Dibandingin sama yang AWS. AWS jauh lebih hemat sih teman-teman. Sekitar sampai 96%. Seperti itu. Ini kita pakai layanannya kalau misalkan mau lebih hemat. Kalau on-premise kan memang kita punya peralatannya, punya perangkatnya seperti itu. Misalnya, ini sambil teman-teman cobain ya, boleh layanan apapun teman-teman bikin estimasi aja. Nah ini layar AWS Pricing Calculator teman-teman. Kalau mau teman-teman bikin estimasi, Teman-teman klik aja, create estimate. Kemudian misalkan teman-teman mau pakai layannya apa? Mau pakai S3 misalkan ya. Simple storage service. Lokasinya teman-teman bisa pilih ya. Misalnya ini di Ohio lah saya biarin. Tadi kan dinyatakan bahwa dia bayarnya per gigabyte. Nah, saya ketiknya sebenarnya 100 giga langsung aja dihitung add to my estimate. Teman-teman bisa dapat ini sebulannya tuh 2,3 US dollar. Kalau setahun 27,60 US dollar. Seperti itu. Sudah include upfront cost ya, ini bayar di muka. Seperti itu. Misal teman-teman tambah lagi layanan yang lain misalkan apa ya? lah. Di situ teman-teman mau pakai Ohio juga, Quick Estimate. ya Payment, payment option-nya bisa teman-teman pilih. Mau yang nggak pakai bayar di muka, sebagian-sebagian atau semuanya. Ini bisa juga ya teman-teman silahkan. Kalau di total, kita klik Add to My Estimate lagi. Nah ini bulanannya 66,84 US Dollar setahunnya 82,08 US Dollar.